Bro. wah, ini malam. Oh, nggak, nggak siang. <laughs> malam ya? malam sih, <laughs> Siang hari. Iya. Oh, ini bisa ganti nih. Oh, ini monster si harus. Tadi kok waktu ada oh, motor. Ya? Tolong. Iya. Yeah. hehehe monster aja wih, buset, duit antnya 1,2 eh, bukan ini aneh ya eh, iya buat di aneh ini salah 1,2 itu duit duit aneh salah gini yang hari, Pak. Eh. Malam hari lebih lagi. Oke. Ya. Yeah. Huh. Kok enak Hah? Ada sendiri deh. Eh eh <laughs> Italia, kesulitan apa ini? Oke, oke, oke. Aduh, aduh, aduh. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, Gimana? Dia susah perikiran? cuy ya. ba -ba -ba -ba -ba -ba. Ya, Susah Susah, <tip> susah loh. mereka Ya ampun gimana Aduh Aduh, Aduh. Eh, eh. Okay. Aduh, nyangkut-nyangkut mobil yang <laughs> <kukuh, laughs> stop. Oh, udah, Ah, nih, oh, oh, oh, Ini <laughs> Aduh Aduh, <laughs> Aduh. Bukan, <laughs> sama Nyangkut oh, oh, oh, oh, oh, Kan, Kan Eh ber. jatuh enggak bisa habis ya mau jatuh seperti ini ma. <tuh>, Gato ya? Iya Iya uh. belanya <laughs> <laughs> <laughs> Yang bikin lama itu naik ya, gitu Hehehe <laughs> <laughs> Tak kur. Oh, iya. Hm. <tuh> cuma dapat uangnya cuma. Iya 4000 Aduh. Free mod okay. nih. Kenapa? Free mod. Jadi mod. Free mod. Oh remote, ntar.